아빠 오래 Salam saat ini saya sedang berada di tepi pantai Dusun Batu Taku Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana. Di mana saat ini warga pesisir, khususnya di Desa Onang ini, sedang melaksanakan kegiatan tradisi kebudayaan, tradisi budaya lokal di Majene di Desa Onang. Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha besok tanggal 10 hari uh, Minggu 10 Juli 2022 nah, Ini adalah tradisi tiap tahun diadakan oleh desa Onang nah, Saat ini sudah mulai berkumpul uh, perahu maupun kapal-kapal yang agak besar Dan beberapa warga turut bergembira merayakannya Baik kita sebentar kita akan lanjut ini baru di pinggir pantai guys di desa Onang Nah kita lihat kapal-kapal uh, atau perahu yang ada di sana sudah uh, Mulai siap-siap di tepi pantai Namun saya beberapa perahu sudah uh, berada di laut guys Nah, saat ini memang ombak agak tinggi memang, kalau kita ada di pinggir, dia akan, uh, ini saya sudah bahasa juga. Nah, kita akan uh, start dari uh, Dusun Batu Taku, desa Onang, dan kita akan uh, rutenya sampai di desa uh, Pulidang, yang juga masuk kawasan kecamatan tubo Sendana. Anda lihat ombak di sana yang di dekat batu takut Disebut batu takut karena memang ada batu itu di sana Yang dianggap sebagai juga keramat guys warga di sini Katanya sih uh, dulu orang takut ya nah Saya berada di perahu sandek ini 1, 2, 3, 4, 5 Ya terdiri dari enam orang Karena muatannya memang tidak terlalu banyak Kita lihat ombak ini sudah naik Karena sekarang pukul pukul ah Sudah pukul 4. Ya, tradisi biasanya dilakukan uh, jam uh, 4 atau sesudah asar. Kita lihat kabut ya sudah ada di pegunungan di desa Unang ini. Luar biasa itu sana kabut, guys, ya. Nah, ini ombak kita lihat. Ini menandakan bahwa ombaknya tinggi. Bisa dibilang uh, Dimuat sampai 6 orang Itu bisa sampai uh, Ya dua kali lipat tadi uh, Kurang lebih 200 orang 200 orang Kita lihat antusias Ada juga anak-anak dan uh, Orang tua yang Ikut Nah ini perahu-perahu Sandek uh, yang sudah berada di batu taku kita sudah lihat berjejer kalau tahun lalu 2021 itu di Idul Ada itu juga ratusan, bahkan di tahun sebelumnya yaitu 2020 sangat banyak peminat atau warga yang antusias mengikuti tradisi budaya ini menyambut Idul Ada atau Lebaran Haji semua perahu-perahu sandik, nelayan-nelayan dan baik ibu-ibu anak-anak Uh, juga turut menikmati perjalanan route dari Dusun Batu Kako, Desa Honang menuju uh, Desa Ulijang, yang akan kita tempuh di sana. Guys, sangat jauh ya. Kita putar dulu, guys, karena kita akan uh, menikmati saja keindahan alam di sekitar. Uh, Desa Onang ini, Kecamatan Tugosendana, Kabupaten Majene, ini, Provinsi Sulawesi Barat. sudah berkumpul dan beberapa perahu sandek jenis sandek uh, di Mandar disebut perahu sandek karena di ujungnya runcing ada juga yang muncul runcing di belakang kuritan dan maupun di haluan uh, tapi sekarang kebanyakan kita lihat sandek ini yang di depan sana runcing ya yang di depan dan di belakang dibiarkan uh, sekalipun malam takbir mestinya sebentar namun uh, mungkin karena kesibukan besok sehingga uh, selalu tradisi namanya menyambut ya maka disambut sebelum hari raya uh, idul fitri maupun uh, idul Adha. nah tetapi di desa ini tradisi ini biasanya uh, di menjelang idul Adha di nah, tentu sajak semarak budaya ini uh, patut kita uh, Semangati untuk melestarikan tradisi ini Karena di dalamnya juga mengandung nilai-nilai keislaman Kita lihat banyak perahu-perahu yang sudah bergabung Dan perjalanan ini akan panjang Karena kita akan menempuh Sementara di depan kita lihat kabut Itu menandakan gerimis Kita lihat di langit sudah agak mendung Nah, ini ya. Memang, dari tadi di perjalanan kami dari Kota Kabupaten Majene atau Kota Tua Majene, itu sudah hujan. Nah, sementara di sini sudah kabut, dan di depan kita lihat, saksikan gerimis ya, uh, luar biasa. Nah, kalau kita lihat kasat mata, semua peserta yang ikut tradisi budaya menyambut Ramadan ini. Nah, maaf menyambut uh, Idul Adha ini 14/43 uh, hijriyah uh, 10 sunat 14/43 uh, hijriyah ini adalah uh, ratusan ya ratusan peserta Thanks for watching. Baik. Subscribe, comment, share. ombak sudah tinggi dan memang di waktu timur biasanya ombak itu sudah naik di saat sore dan kita lihat bagaimana ombak ini gelombang ombak ini mempermainkan para kecil. kita lihat antusias masyarakat banyak yang mengikutinya kasat mata kita lihat ada yang kita bisa lihat begitu banyak perahu-perahu uh, jenis sandek mini ini namun tak satupun yang bersentuhan atau bertabrakan karena mereka sudah pengalaman uh, di laut untuk jaga jarak perahu jangankan manusia jaga, jaga jarak di era pandemi covid perahu pun bisa jaga jarak nah ini di belakang kita uh, sangat banyak sekali, ratusan kepala kecil ini ditambah dengan manusia yang sudah berada di desa ulidang ini di rute terakhir jadi dari desa onang atau dusun batu takut menuju desa onang yang sama-sama dari kecamatan Tubo sendana kita lihat masyarakat ini itu gembira dan bahagia menyambut datangnya bu idul ada 14/43 hijriah atau Lebaran Haji ya uh, sambutan uh, warga desa Onang uh, untuk menyambut uh, hari besar Hari Raya Idul Adha atau Hari Lebaran Haji. Punya kami juga mengucapkan selamat merayakan hari raya Idul Ulum atau Itu ya, adalah Haji atau Idul Adha so, 4.2, 3 hija, ya. uh, 10 Juli 2022 dari Desa Unang, Kecamatan Tungkus, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat Perjalanan sudah hampir ke Desa Ulida Kita lihat suasana gerimis uh, jatuh dari langit Membuat uh, antusiasme masyarakat uh, merayakan atau menyemput Idul Adha ini uh, tidak bergeming dari uh, laut Dan tetap uh, di desa sampai tujuan di depan Desa Ulida kita lihat uh, ada juga anak-anak uh, remaja sampai orang tua yang ikut perayaannya dengan kapal pesantren bukan terkawatir guys di atas perahu ini yang hidup ini padahal ombak begitu tinggi ya aku karena mereka-mereka ini adalah uh, uh, lahir dan besar di uh, pantai dan membuat kita juga bisa belajar kan, dari sini tentang alam dan kondisi yang luar biasa ya. Bagaimana kebahagiaan para warga, ratusan warga termasuk perahu-perahu yang ada di Desa Unagi, Kecamatan Tukusendana ini akan menuju uh, Desa Ujigang, Kecamatan uh, Tukusendana, di mana juga akan uh, merayakan uh, menyambut Hari Raya Idul Adha dan tentu saja kita semua berbahagia menyambut ini. Laut ini berada di tepi tepi jalan raya Trans dan memang desa atau daerah Kabupaten Majene ini berada di tepi pantai dan sepanjang 103 km arah ke itu di tepi pantai dan pegunungan atau pungkitan sangat indah kita bisa melihatnya luar biasa. Sekarang hujan sudah turun, guys, tapi perjalanan ini masih lanjut sampai ke Desa Uli. Dan kita melihat kabut di depan, dan juga suasana tetap berlangsung, dan kebahagiaan masih uh, terjadi atau terlihat. Padahal uh, mulai hujan tadinya memang di awal adalah gerimis, dan nah, sungguh luar biasa. yang pakai kopi uh, putih itu adalah kepala desa Onang, kepala desa turut serta dalam uh, kegembiraan menyambut Idul Adha 1443 Hijriah ini. Uh, yang mungkin masih panjang karena desa Onang, sekarang sudah hujan turun, uh, luar biasa, kita akan uh, jeda sedikit guys karena... Kita selamatkan dulu kamera ya Oke okay. Kepala desa Nah itu dia kepala desa guys Ya dia juga ikut ya Kita sudah berada di penghujung uh, desa Ulidang, Kecamatan uh, Tamerodo Sendana, uh, Tubuh Sendana, maaf. maksud saya Tubuh Sendana, di mana setelah tiba di desa ini, uh, kebanyakan uh, masyarakat dari desa Onang uh, mencuburkan diri untuk uh, menguasahi, karena katanya uh, tidak abdal kalau sudah tiba di uh, rute tujuan, uh, tidak berenang. Kita lihat bagaimana masyarakat antusias uh, menyambut uh, datangnya idul ada dengan bahagia bersenang-senang mereka mencukupkan diri di laut untuk berenang dan membasahi diri sebagai tanda bahwa mereka sudah termasuk bagian dari uh, idul Adha atau suci. Namun saat ini kita lihat hujan uh, sudah turun dari langit uh, di awal kita start dari desa uh, ini su uh, masih suasana gringish. Baik dari desa Onang Kecamatan Atubu Sendana Alhamdulillah, kumpiran di laut ini lumayan ramai lagi karena ini setiap tahun diadakan. Sekitaran tadi perahu mungkin ratusan kita saksikan bersama terus tujuan dari kegiatan ini untuk tetap mempererat tali seratulahnya antar masyarakat nelayan khususnya nelayan masyarakat Desa Wonang Kecamatan Tegosendana Kabupaten Majenjang. Jadi acara tersendiri untuk menyambut Hari Raya Idul Adha ya? Iya ini acara tersendiri untuk menyambut Hari Raya Idul Adha itu dari dulu dari nenek turun ke kami dan yang menyelenggarakan pertama sudah meninggalkan kita duluan meninggal dunia ini rotinya dua desa sebenarnya ini kita sudah menyedrak ke desa sekitar kilo lah tadi kali, kali 2? 20, 20 kilo 20 kilo ya? Iya. kilo kenapa ini lah mm. karena saya masyarakat nelayan itu turun Kadang itu kerja di jadi